Try to play, but you're never gonna be me Look the other way, what I'm doing ain't easy suzuki a baru yang akan datang akan rusak pasaran suv di indonesia Attention, I'll leave an impression and take a redemption Just kill no discretion Your mind is a weapon 11-11, it's time for progression I oh. could try to play, but you're never gonna beat me Look the other way, what I'm doing ain't easy Bloody and stained from the people who deceive me Muddy hands break through the chains, go free me People like sheep, move feet, hurt it easy You don't wanna be fast asleep when they're scheming Better stand tall, ready for a fight, believe me When they drive the chains, you can say no Berita mengejutkan dari pabrikan Jepang Suzuki Indomobil yang telah meluncurkan produk terbaru untuk kelas SUV. Diberi nama Suzuki Across, kendaraan baru ini termasuk dalam kategori semua model yang dimiliki Suzuki di segmen SUV. Suzuki Across bisa dibilang fitur yang paling penting, mobil terakhir lebih sporty.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 Tersiar rumor bahwa kehadiran Suzuki Across di Tanah Air akan menjadi rival tangguh Honda HR-V. Saat membahas spesifikasi lengkapnya, ternyata selama produksi, Suzuki bekerja sama dengan Toyota untuk mengadaptasi sasis Toyota RAV4 untuk Suzuki Across. Maka tidak heran jika A-Cross ini tidak jauh berbeda tampilan dan ukurannya dengan Toyota RAV4 Prime, hanya dengan beberapa perubahan dan penambahan di beberapa bagian. Ternyata produk yang diluncurkan Suzuki adalah mobil atau mobil listrik ramah lingkungan yang akan dijual di pasar Indonesia. Mari kita lihat spesifikasi lengkap dari Akros, Suzuki membuatnya terlihat seperti mobil yang bekerja gesit di Akros. Dari luar, kombinasi grill dan bumper depan serta lampu depan memberikan kesan sporty pada Suzuki Akros. Dengan proyektor depan kombinasi keduanya dalam hal pencahayaan sangat canggih, Gang di kedua sisi tampak lebih bersih dan sederhana Tanpa menghilangkan aura Sylvie sebagai kode genetik Di bagian belakang, terdapat bagian belakang berbentuk lampu rem belum lagi spoiler menonjol yang menambah estetika dan harmoni interior kabin Suzuki Acros dicat dengan warna hitam dan silver, memberikan kemewahan, kenyamanan dan dapat meningkatkan kepercayaan diri berkendara. Di tengah dashboard terdapat head unit layar sentuh 9 inci dengan fitur Apple Carplay dan dukungan otomatis Android, Membantu pengemudi menikmati fitur multimedia Suzuki Across juga dilengkapi mirror linking untuk smartphone yang kompatibel serta smart entry Dengan alat tap driver yang ada dan kontrol flash router dinamis dan peringatan lalu lintas belakang Sementara Suzuki Across dibekali mesin bensin 2.5 liter 1500cc Silinder, yang diklaim mampu menghasilkan 176 tenaga kuda dan torsi maksimum 228 Nm. Selain itu, mesin tersebut dipadukan dengan motor listrik 150 cm3 3 silinder efisiensi tinggi, untuk menghasilkan tenaga sekuat kapasitas 302 rumah, yang dapat berjalan dari tanpa beban hanya dalam beberapa menit 6,2 detik Sementara itu, baterai lithium ion berkapasitas tinggi menyediakan jangkauan hingga 60 km dari pengisian penuh. Berbicara tentang harga Suzuki Across kelas tertinggi seharga 299 jutaan, cukup murah untuk mobil keren seperti ini.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 break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep on this evening. Better stay tall, ready for a fight. Believe me, and when they try the chains, you can say no, free me.